Saudara-saudara semuanya Setelah kita belajar sempoa mulai dari angka 1 3, 4 penjumlahan Serta pengurangan Maka materi selanjutnya adalah Kita belajar sempoa Penjumlahan setelah pengurangan Dari angka 5 sampai 9 Saudara-saudara sekalian Seperti yang kita ketahui kemarin Angka 1 sampai 4 terletak pada Bawah titik Kemudian setelah itu kita akan belajar angka 5 Di mana angka 5? Angka 5 berada di atas di tebal Lalu misalkan ada soal 5 Maka kita harus turiskan Ditambah 1 Maka kita akan menambah 1 bawahnya Maka setelah itu akan kita ketahui sama 1 sama dengan 6. Sudah ya. kita ulangi lagi, kosongkan semuanya. 5 lima yang tadi adalah yang atas. 5 untuk lima tambah atau dikurang, kita tetap menggunakan akan. Sekali lagi untuk angka 5 ditambah atau dikurangi, kita tetap menggunakan penunjuk. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. 5 ditambah 1, kita naikkan 1 menggunakan ibu jari atau jempol, ditambah 1 lagi, maka tentunya hasilnya adalah 7. Kenapa kita sebut 7? Karena yang atas ini merupakan 5, kemudian yang bawah 2. 5 dan 2 sama dengan 7. Oke, kita kosongkan kembali. 5. Yang atas ini 5. Kemudian ditambah 3. Maka kita ketemu hasilnya berapa ini? Iya, betul. Hasilnya adalah 8. Kenapa 8? Karena yang atas 5, kemudian yang bawah 3. Maka ini disebut 8. Baiklah, kita kosongkan kembali semuanya. Oke. 5 yang atas, kemudian kita tambah 4, maka hasilnya adalah 9. Betul sekali, 9. Kenapa disebut 9? Karena yang atas 5, kemudian yang bawah 4. 5 dan 4 adalah 9. Betul. Kosongkan kembali semuanya. Itu penjumlahan 1 sampai 9. Untuk materi selanjutnya kita tunggu tetap di Sempoa Arimatika, yes.